Analisa USD Yen tanggal 11 Maret tahun 2022, tren pergerakan USD Yen sejauh ini masih berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan USD Yen jika terus bertahan di atas area 116.132 karena ada potensi USD Yen bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 116.400. Sebaliknya waspadai jika USD JPY bergerak bearish dan bertahan di bawah area 116.000 karena ada potensi USD JPY berbalik bergerak bearish ke sekitar area 115.732. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983